Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers di pun Anda berada. Kembali lagi di Vata TV hadir untuk memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bila Namun sebelumnya para sahabat bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya.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 Bapak Bi temani Bunda Lesti untuk berlatih olahraga berkuda Masya Allah support dan dukungan dari sang suami untuk istri tercintanya Mudah-mudahan para sahabat Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu lancar Dan selalu diberikan kemudahan Amin Kita lihat juga para sahabat berikutnya di sini ada cirukan vitamin abang L akhirnya persahabat yang ditunggu-tunggu oleh warga Konoha muncul juga nih persahabat akhirnya onti angkelnya lihat eh, baby L juga nih para sahabat ya Michelle abang L terlihat sangat ganteng sekali Alhamdulillah persahabat doakan yang terbaik untuk Abang Fatih Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua Kita lihat juga persahabat dari akun instagram hrlnkoseng 09 Di berkomentar Masya Allah nah akhirnya muncul juga Tak melihat beberapa hari aja semakin bongsor Dan kasepisan, pisan Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain Dari akun instagram Ida Jempat mengatakan, Masya Allah, si ganteng fokus melihatin kuda. Luar biasa banget nih, persahabat. Akhirnya, kangen terobati setelah melihat pandanya Abang L. Dan tentunya warga Konoha pun melihat baby L yang sedang fokus melihat kuda. Masya Allah. Kemudian juga persahabat berikutnya, di sini ada Cidukan Abang Fatih yang naik kuda nih, persahabat. Ekspresinya gemes banget ya, Masya Allah. Hingga kalimat caption pun ditulis di unggahan ini Masya Allah, penunggang kuda cilikuk gemes banget Lihat ekspresi wajahnya Semua pastinya gemes banget Melihat ekspresi wajahnya BBL Hingga komentar pun banjir juga di postingan ini di Antonio persahabat dari akun 9245 darinya mengatakan Masya Allah, Abang Fatih nongol juga gemes Nah, anak online-nya onti, maaf Min Kayaknya yang megang Fatih Pengacaranya panda Yamin, katanya, itu ada juga. Tanggapan lagi, persahabat dari akun Instagram Ketut 5682 ada yang terbaru di guys. Bapaknya lucu, abang nyium-nyium cewek, menang abang selalu bikin kita happy, katanya. Wow, kita lihat jaga bersahabat ya. Postingan terbaru dari Bapak Bilar ini, masya Allah, lucu dan sangat menggemaskan. Abang L ini menyosor aja nih persahabat ya Padahal di belakangnya ada Guzel yang lagi liatin Emang tentunya persahabat Idol kesenangan kita selalu bikin kita happy Baby L perhatikan deh persahabat Selalu nyosor Masya Allah julukan Kang Sewang ini bakalan turun temurun nih Dari Papa B ke Fatih Bukan salah si L nih persahabat ya Tapi memang ada yang ngajarin ya kita lihat ya, Sama-sama tentunya selalu nyosor. BBL, Papa Bilar, Masya Allah. Memang tidak ada yang dibuang lagi nih, prasahabat, Semuanya mirip. Kita lihat juga, begitu banyak tanggapan yang diberikan. Dari akun Rusti 9 mengatakan, Gimana gak dicariin terus kalau sekalinya muncul? Ada aja tingkah kocaknya. Masya Allah abang sehat-sehat anak dan bahagia selalu bareng papa bunda. Amin. Jumlah sekali muncul persahabat ya, ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Leslar Family. Kita simak juga persahabat ada tanggapan dari akun sahabatnya Al-Fatih Disitu mengatakan Tium dulu pasang muka tengil Tium lagi pasang muka polos Tium terus pipi sama mata baik ciwi sampai leot katanya tuh <laughs> Ini bikin ngakak banget persahabat ya Si lucunya BPL Kemudian juga selanjutnya kita lihat di story-nya Om Izzhar dua jam yang lalu persahabat keluarga besar Papa Bilar Ada tentunya Pap dance juga di sana lagi menghadiri acara pernikahan saudara masya ya, Allah doakan yang terbaik juga untuk keluarga besar, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kita masih menunggu hidupan lain hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar